itu ya Bang gua ajarin nih Bang. Walaupun gue di bawah lu Bang. Luar kasih paham Bang. Nih mode dewa yang di sangat mengasihkan. You <tuh> <tuh> Apa nih? ada yang mau buy one, Hmm, legendary seperti dia ingin bayawan one bro ayo bro <laughs> menantang menantang lewet bayar legendary ini sangat menantang sekali dia. main apa ini the real one nih mal bro ya mode one di disini nih waktu itu eventnya cwdm ya baiwan juga disini apa sih? sniper kan? gua gak punya sniper pak gimana ya? gimana nih? ntar gua gak bisa nyolong senjata dia lagi gak drop senjatanya Kan jadi gak gitu kan? Gak crack. Ada. Oh, ada tukang tinju, tukang tinju. Iya. Gua ada sniper nggak sih? Oh ada bro Tenang-tenang. Mati sini pak, sini pak. Oh, bunuh diri deh, bunuh diri. Biar lebih asik ya kan? Eh, gue mati. <susuk> Mana sih? Tadi pakai sniper. Ah. Ele. Aku menang satu round bro. asik sekali ya. Serius nih. Ini mode buy one yang begini sangat mengasihkan Sniper rifle. Oke. Okay. Tadi tuh bebas ya round pertama bebas. Yang kedua ini uh, yang menang kali ya menentukan atau yang kalah. Tadi eh uh, tahu Wah, go -kill. Jago nih bro. Wah snipernya but pro pro pro pro snipernya. Oke seperti itu kamu. Ah, kasih pamajemah bro. Ah, ini oca dz bung. <tuk> <tuk> Oke akan sedikit mengasihkan sekali sepertinya. Enggak satu hit. Ah, kasih tawain serem-serem. Oke siapa yang akan menjadi pemenangnya di ronde terakhir ini? Wah aku ternyata pemenangnya bu sikkan sekali ini ma bro ya, <gierang> dia tahu nggak ya kalau gue oca, dia tahu nggak bro, ntar gue pengen ganti outlaw deh, uh, eh ganti locus nah kita ganti locus ininya pakai lightweight, dia tahu nggak, anjay minta shipment sekarang, Nantangin angin bos bung mau bewon, romi klo oni aduh ya ya ya. iya boy one pake apa? sniper ya mas udah kucit di pascom kan? abangnya udah kuat? ya, nah, teru gabut aja anjay bang <tuk> sniper snipernya bagus loh dia mah bro kita kasih tau yang serem-serem jangan jangan Yang santai-santai dulu santai-santai dulu. btw aku nocha yang ini rengnya masih uh, masih apa masih gm dan musuhnya ini rengnya sudah legendary mah bro. Asal gue punya media sniper, bang. Gua kasih review sniper, lu. oh Snipernya bagus, open scope-nya cepat, tapi dia gak pakai suppressor. Ya, gak apa-apa sih, tapi dia pakai laser, loh. Ya, sniper gue juga kan pake laser, kok. Deh, gitu ya, bang. Gue ajarin nih, bang. Ya, walaupun rank gue di bawah lubang, lo lu harus gue kasih paham, bang. Anjay <laughs> ah, mantap sekali, Pak ya, Bro. Mantap. Kuncot aja ya. No miss, no miss. Oke. Okay. Okay, still no miss. 10 kill streak. Eh, sorry bang, pake <gakai> dua sniper Tapi, snipernya abang ini bikin gue ketagihan loh mah, bro Anjay Mantap ya Mantap gak sih? Mantap sekali, baru kita gocek sedikit ya Oke, <tip> Eh, mana musinya lagi Ini orangnya udah legend loh Tapi kalau dia belum nyentuh gue ya Gue masih matinya nol. Nice one Oh no Pecat telur men tidak telurku pecah. Saya akan kubiarkan kau. Saya akan kubiarkan kau, ya. Mengambil poin dariku lagi. Saya akan kubiarkan. Itu adalah poin terakhirmu, Nak. Satu poin lagi. Ya, satu poin lagi, dua poin lagi. Hmm. Odz Odzstar.com jangan lupa toko di sana. Oke. Kita lanjutkan Mantap sekali ya, bang ya. Dan gue mau minta red sniper gue ke orang ini. Eh, Diki gue cuy, hilang cok. Dikira cheater kali ya gue ya. Gue search ya. Gue tunggu di sini. Wah, Diki gue hilang rum ya hilang mabar rumenya <laughs> bayuan sampai hilang ilang rumah, cuy ini orang menangis sepertinya guys aduh sorry bang bang uh, mabar dong bang indo m squad ACC dong pertemanan gue ih dia udah legend petir loh kelas bro biasanya tuh langsung keluar cepet terus gue di kick mabar. Ah ampun abang lah Aku cuma ingin mabar aja lah bang Mana bang ini ya? Kita nah, lihat Anjay Kita lihat ini dia mah bro Wih mantep ya Kelas kau <laughs> dek Mungkin dia udah sadar kalau ini adalah Ocha <laughs> adeh adeh adeh lucu sekali Ma Bruyak. Ya udah Ma gitu aja tuh video kali ini mabruya tadi tuh cuma sebenarnya iseng aja Ma tadi tuh di World Chat ada yang send Requirement gitu satu uh, versus satu dan rengnya Legend gitu kan. Wow mungkin ingin menantang gitu ya atau ingin menunggu acara Desert gitu untuk masuk untuk ke test skill gitu tahu lah, tahu lah Mabru, gue tahu tujuannya apa yang mungkin buat latihan ya kan Ya Yaudah Bro fan aja Dan untuk kalian nih, Mabru yang pengen beli akun CODM, langsung aja follow Instagram At kita coba, ya Atau kalian pengen top up CP, langsung aja follow Instagram At odzstore Eh, kok kamera gue ngelag ya? Wah, bahaya nih teman teman Dari tadi gak ngelagnya? ah ya udahlah mabur ya, pok gitu aja contoh video kali ini mabur ini si mabur, dah semuanya, yaudah, dah semuanya, see you next.